Apa nih, deh? Oh kan, langsung. Ternyata Roxis ingin tarung. Nande Dia kenapa, ya, kenapa kita harus melakukan ini lah? Oke selamat datang di mana campnya untuk part ke 7 Jadi untuk part kali ini Kita akan melakukan ujian akhir ya teman-teman Oke kita langsung aja ya Mungkin kita cek dulu ini Salgan dan nektarnya masih kurang dan uang kita lumayan Cuma 1500 Mungkin nanti kalau misalkan udah beres ujian akhir ini mau cari-cari buat bikin makanan dan buat dijual juga oke langsung aja di sini ada play ini play apa oke kita harus mendapatkan upin. check it out oke mungkin sebelum berangkat kita ke UKS dulu Beli obat dulu Suster aku beli obat dulu Oke okay. Disini hail jar 40 nectar Kalau misalkan jual Kalau dijual ternyata murahan oh, Murahan banget Yang paling mahal lightning rod Cuman bikinnya susah Nanti aja deh Yang penting kita beli dulu Mungkin beli 10 Nektar beli dua aja cukup, oke. Okay, check it out, bagasi, suster, sensei, salah. Kita save dulu aja, langsung Check it out ke dungeon. Kita masuk ke The Hague ya. Jangan lupa F1 di save, oke. Okay? Oh ternyata di sini ada teman-teman Roxis sama The Gang. Roxis. Doerara, tujuannya sama. Hah, ya? Zuri, jagoan <laughs> dan ini masuk corner unit inispainya ngebantuin siroks juga ternyata beda sama si play ya kita cek aja alur ceritanya Hai batas Moiko Oke okay, jangan lupa ngambil item-item. Kita cek dulu kita kemana di sini berarti kita ke sebelah kanan. Di sini ada pemancingan juga tapi nanti aja kalau buat mancing. ada cepat-cepat aja deh biar cepat beres. Oh lumayan mantap. Eh bukan pemancingan salah ini biasa tanaman cek cek oke okay. dan di sini alhamdulillahnya nggak ada ini nggak ada monster gitu. Oke okay, mungkin kita jangan dulu melawan monster ya teman-teman karena kemungkinan kita lawan the gang kalau nggak salah, toxic the gang. Jangan dulu lewatin dulu lah satu dua battle ah kena amnesia kan itu cuman nih sekarang attacknya udah dua kali lupa ya kan udah mantul seketul ketul oh kan statusnya semua udah naik eh hey, mantap juga Oke, okay, battlenya mantap. Sekarang udah naik satu hit lagi, jadi dua kali hit ya, teman-teman. Kita ke bagian atas, oke. Okay. Dan di sini sebenarnya saya pernah ngejelajahin di sini. Jadi udah ketahuan, udah kelihatan di sini. Langsung aja kita ke barat. Oke, okay, di sini kita mutar-mutar dulu. Eish, di sini tuh kalau nggak salah Nah inilah lumayan ada rumput-rumput ini udah tiga jam lagi gila parah kita cepet-cepet lah kalau kebanyakan lawan monster banyak ini juga mantap kita save dulu deh du -du -du. Check it out langsung kita susul to the game Oke ada apa ini? Ya どくせ。しばらくあいつらを足止めしておけ。 Makase okay, ta zo. Pantas sugoi warui kao yo. Urusae. Oke, kita dihadang ternyata sama si Roxis. にしてんのあの 2人 はな、何オッケー、 Iya, <SILENSIK> <SILENSIK> <SILENSIK> yeah, kita nggak mau bertarung gitu loh. Secara kita bertiga. <SILENSIK> oh, kan? langsung. Ternyata Roxis ingin tarung. Ya kenapa kita harus melakukan ini lah Oke langsung bertarung dengan kekuatan Oke untung udah perkumpulan oke okay. kita pakai koloreanok buat ngestan gila musiknya mantul sekali ini Jess sudah punya kekuatan thundering hammer buat listrik oke okay, kita langsung bis imun nggak mumpan Oke okay, pertama pasti di analyze dulu. Berani beraninya kau satu lawan tiga kita pusingin dulu dah. Pakai okay, kolarnya kolaria aja. Mungkin ini dihemat dulu aja Karena ini satu lawan tiga loh secara Untung Polarianoknya banyak jadi gini, gini berguna Polarianok kalau buat ngesetan Tapi untung-untungan sih teman-teman oh, gila 300 gila Oke okay. Dengan kekuatan fine yang baru sembilan satu cuma sembilan juga lah. masih kecil masih bagusan Niki oke okay. mau pakai ini apa Harpy Sister oke okay, Harpy Sister deh baru dilihat baru diliatin nih Harpy Sister nih buat nituin kartu kok langsung mundur. Itu fungsinya langsung pen Nah, ini bisa mainin kartu kolorox sih. Kalau kita dapet ya. Yeah. Oke, okay, kolaria oh, kolaria habis. Oh, nanti ada Colarius crew yang kolaria gedenya tapi sekarang kita pakai yang knock aja keluarin kemarin yang udah kebuka oke mungkin Jess jangan dulu ini soalnya sedikit lagi kita pakai kolaria nok terus buat neslan doang soalnya nanti ada pertandingan yang lebih kalau nggak salah sih lupa ah dikit lagi baiklah habisi jess dengan kekuatan thundering hammer. cara satu lawan tiga gitu loh, berani satu lawan tiga <tuk tangan> Sombong sih. Sochiwa <tuk> tiga orang Ah, Uga mau melawan muruk sis, kau <lis> mau <lis> cek? Mana Baru tahu kan kekuatan dari pain? Cuman masih tersembunyi, kekuatannya belum kebuka semua. Oh, coba kita jalan atas di sini. Dulu, aneh, aneh pernah jalan bawah. Oh, oh ini emang buntu ternyata, teman-teman. Di sana tadi ada, biarin lah, lumayan itemnya sih. Ah, malah ketabrak Wuh, 9-1 Niki, gila Dia yes, cuma 5-8 parah Cuma 66 6 Kekuatan si Niki cara sih Tanker. Kayak palu. Oh iya jangan lupa di F1 Ish, hampir Nah, ada tuh. Wih, jatuh. Jangan jatuh lah lewat tebing gini gitu loh. Eh, hey. Banyak di sini banyak tuh. Atasnya, cek cek di ini? Situ, mungkin di sini ada jalan nggak? Gak ada ternyata. 6 jam berlalu. Jacky langsung deh aja B ada mini boss enggak dulu deh guys sini men oh, jangan ngebaklah di sini ada apa nih Ush, dua jalan kita kemana nih sini sini kali Oh benar ternyata そうだね。あと足の。Painting... Oh, um, <forearm> Kan dibakar Pohonnya dibakar Sama hai, si kurang asem hai, hai, lah ya 残念だったなあ。いや、時間稼ぎご苦労さ。ほら。 mereka scuttled saja. Mara harusnya sudah. Kau bahkan Ini Lux, kembali ke chōgō. Hidupyo. Kau Oke okay, apa yang akan dilakukan Faine di sini sebenarnya。berarti selesai di sini。Ini フェインにも が kekuatan napan fine jadi apaan coba Ito. Lagi yang pohon kemarin. Oke kita save dulu deh Sebelum kesana kita save dulu Jadi fan tuh punya Kekuatan keajaiban atau gimana itu? Udah lupa lupa lupa Cekidot aja deh Kita langsung ke Ke deh lagi gitu Coba cek aja deh Uh, langsung kesini, mantap! Oh, ternyata langsung tumbuh lagi berkat vein Gak tau ini sebenarnya kekuatannya apaan sih Dia... の yang tahu. Hey, kucing tau. Oke, okay, kita dapat Hufien akhirnya, bunga Hufien. Apa bunga atau apalah. Dekor caci? Huh, apa Apa yang kau Apa sih itu 別に僕たちが直した<音楽> <え? え、だからいいって言ってるのに。音楽> Oke ini bakal mana milik Niki ya. dan oh, ada Oke, Niki ternyata punya mana sekarang? Oke, kita langsung ke Akademi. Jangan lupa kita bikin Hufin ke Workshop. Dan ini kita ujian akhir. Jangan lupa di save dulu. Selalu di save. Langsung aja di sini. Eh sini langsung ya Eh bukan Ini nih nah ini Kita bisa pakai Huvin oh kualitasnya 70 gila Tapi Bergrade Potato ternyata lumayan 65 ini hey, paling gede tetap Fujifilm ya. Oke. Okay. Untuk kualitas masih bagusan clear water. nggak tahu nih yang kualitas paling bagus apaan. Oke, okay, kita langsung buat aja. Nanti di skip. Oke, okay, akhirnya dapat ya dari Fiber ya dengan kualitas 89. Ya yakin pasti A lah kalau 89. の時間だ。急が <San -tuneian> <San -tuneian> iya dong gabur. Oh. Oke okay, ada Roxis di sini. Ada apa, Tuan Roxis? <San -tuneian> Saya memasukkan itu. Sayang sekali. Hal akan apa itu? Kamu おいこうんバイは昨日の mencimu menciummu <Tis dirty> si Rux. kata Roxis. Mungkin keluarganya pernah sesuatu kali, si Roxis. Kalau dulu nggak pernah dibaca ini cerita ginian, langsung di xxx aja Ruxis, skip skip lah. Nah kenapa tidak? Oke okay, kita langsung save Dan ternyata kita masuk ke も。3。 ada apakah di kapter tiga? Nanda, terlalu lelah. Gampang. Masih Ternyata ada liburan lagi, main Dan event paling, ini apaan Kuburan eventnya. Oh, kita masih-masih dalam masa event. Oke, okay, kita masuk ke chapter 3. Oh, hantu, ya, ya, ya, ya, ya. Cerita horor hantu. Sekali, itu akan menjadi itu kita menjadi teman kita <laughs> Apa yang の Nah, baru masuk liburan lagi. Oke, kita masa liburan, Mamen. Disini, hmm, pada di atas lagi ngapain? Hai, hai, hai, 他に行くところもないし ah, malas musim panas. 様々な様々な様々な 知っ tapi けどそれでも Kedua itu serius. Hmm, Oke okay, kita masuk langsung aja mungkin untuk part ke tujuh ini sampai di sini dulu aja. Oke okay, teman-teman mungkin di save dulu. Jadi kita di sini hari libur di kapter ketiga ini masih hari libur dan di sini mungkin kita uang ma... udah 500 udah miskin nanti saya mau bikin-bikin ya sintesis lah masak-masak buat dijual juga nanti ke shop nanti kita lihat dulu dan ini udah ada mana mananya Niki ya sebenernya fine itu punya kekuatan apa nanti kalian cek aja untuk setiap videonya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton di channel 5 sensa ini. Masih banyak kekurangan yang saya ngomong ini masih banyak kekurangan dan ini kadang saya bingung kalau ngomong ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di komen aja karena masih banyak kekurangan. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini.